Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricky Kiki, umur 18 tahun, kelas 3 SMA. Selama SMA ini, lebih ingin kuliah, ingin menjadi pengusaha. Ingin membanggakan kedua orang tua, ingin menaikkan banyak uang orang tua. walaupun dengan keadaan ekonomi yang terbatas yang apa adanya Allah lebih bisa dengan yang keras dan usaha yang Pak Pak Pak Saya bengkel buatin Pak ah. Oh iya <laughs> Mari kaum muslimin dimanapun berada Bantu Riki dan kawan-kawan lainnya untuk menggapai cita-cita di dalam perekonomian keluarga yang tidak terbaik Dalam program Indonesia Belajar di Ibadah Dua Al Qur'an.